Inilah kucing kesayangan kami. Semasa dia hidup lihat aksinya tangkap ular sangat lincah dan cerdik. Tapi sayangnya, dia mati bukan karena sengatan ular. Anda tahu karena apa? Jangan lewatkan. Ikuti video selanjutnya. Inilah, bayi-bayi imut, yang ditinggalkan, sungguh menyedihkan, waduh-waduh Tapi ada yang lebih menyedihkan, dia mati meninggalkan empat anak yang masih menyusui Tak habis pikir, hampir saja saya mati potong leher pakai sisir, waduh-waduh Kalau Anda merasa sedih, komen di bawah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 Sebenarnya kucing itu mati karena tabrak kereta. Sungguh kejam yang naf berak. Begitulah ceritanya. Kira-kira gimana pendapat Anda? Sedih agak. Inilah bayi-bayi imut yang ditinggalkan. Sungguh menyedihkan. Waduh, waduh, tapi ada yang lebih menyedihkan.